Hari okay, umur 40, tenang apa doa ni? Pak kita umur berapa lah ni? 25 lah ni. Hari <laughs> okay, umur 40, tenang apa doa ni? All. Dia katakan tu, no, Hari okay, umur 40 kan pai. Siapa mati ni? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa'ala walidayya wa an a'mala sadihan tardah wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ni yang Allah taala firmannya wahai tuhanku ilhamkanlah buikallah peluang kepada aku boleh aku syukuri so nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku dan beri kepada dua ibu bapakku dan wujudkanlah aku ni selalunya mengerjo amal soleh yang muredai dan be'kikanlah aku dan anak cucu aku. Ni, kita doa naik belakang kepada ibu bapa, nenek, suk, suk, suk, suk. suk. patu tu, zurriyati, anak cucu, cicit, cocok kita. Masuk habis, doa dalam doa ni. Masya Allah. Doa yang ada di dalam suratul namli, ayat yang ke-19, mula di an, an, wa wa an anak -anak kita pun macam itulah juga. Kita ke hendak nak ujar kita molek dengan sebab kita ni pehe molek dan kitak hendak nak anak-anak kita molek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه Wa adakhilni birahmatika Fi ibadika Salihin Ayat 19 Surah An-Nam Alhamdulillah Kita Masuk di dalam ayat ni Masuk di dalam satu doa Yang Allah Ta'ala firman Hubungi dengan Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala Beri kepada dia kelebihan yang sangat banyak Saya duduk tengah cari Ayat di dalam surah suratul Ahqaf Yang Allah Ta'ala firman Hampir-hampir sama Ayat ni Iaitunya apabila kita tengok Doa Nabi Sulaiman yang Allah uh, Apa Sebut di dalam Quran ni iaitu doa bagi orang yang berumur 40 naik ke atas dahin. Baik macam ambil Terjemuh ayat ni dulu. Iaitu nya maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Kemarin kita sudah pendengar dah Nabi Sulaiman dia jalan dengan tentera dia rama-rama sumuk kece. Kece royak katanya suruh masuk di dalam sarang. Apabila Nabi Sulaiman jalan patu alhamdulillah terdengar perkataan yang Nabi Sulaiman itu yang sumuk sebut maka Nabi Sulaiman senyum. Senyum hampir-hampir sukar. Eh, sumuk duduk kecek. Ha, gitu. Alhamdulillah. Dia syukur. Dia terima kasih kepada Allah SWT dengan berkata macam mana? Dan berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku. inawi kita ngapa belakar, eh? Doa yang ada di dalam suratun namli, ayat yang ke-19, mula di... Rabbi auz'ni an ashkura an'amta wa 'ala wa an a'mala wa adkhilni fi orang tak ada panggir, ya? tapi kalau kita dengar biasa sekali eh, ingat ya, kalau dia kita ngapa ulah ulah ulah ulah ya ingat selalu Nabi Islam yang sebut, wahai Tuhanku ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapa-ku Tuhewi kepada kita ni nanak orang. Patut Tuhewi ibu bapak kita orang berjuruh sebab kita boleh jadi orai, macam ni sebab mak kita. Anak-anak kita pun macam itulah juga. Kita ke nak ujar anak kita molek dengan sebab kita ni faham molek dan ke nak ujar anak-anak kita molek. Itulah. Anak-anak kena berdoa kepada diri dia dan doa kepada ibu bapa. Lagi wa an a'mala sadihan tardah dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai patu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu mu dalam hamba hamba yang soleh. Tengok ni, ni doa Nabi Sulaiman yang dia doa pada masa tu. Kita boleh guna seumur hidup kita dalam setiap generasi maknanya setiap yuk samai manusia boleh guna belaka doa ni tak ada kira jantan tino tak ada kena tukar dah eh. tak ada kena tukar katanya eh hok ni guna untuk jantan ke untuk tino dak boleh guna kedua-dua so lagi doa yang ada di dalam suratul ahqaf ayat yang kelima belah yang saya terjemuh lalu dah sebab dia sama dengan doa yang Nabi Sulaiman sebut Duk dalam Quran muka lima ratuh pak Suratul Ahqaf Juzuk yang ke Dua puluh ni Ayat yang ke lima belah Terjemuh sekadar maknanya ya, wa Wawassaynal insana biwalidayhi ihsana Kami wasiat kepada manusia <coughs> Supaya dia buat baik kepada dua ibu bapa dia Hamalat hu umuhu kurhan Wawadaat hu kurha ibunya mengandungnya di dalam keadaan susah payah letih penat lelah dan ketika ibunya beranak lahir kepada dia pun dalam keadaan susah payah sakit wa hamluhu wa fisaluhu 30 dan masa mengandung dengan masa menyusu adalah 30 bulan ini adalah ada kira-kira unamoh berapa boleh tu has buk 30 bulan masa mengandung dengan masa menyusu, dan rakyat katanya susahnya seorang ibu yang mengandung setiap orang anak anu. hatta iza balara asyibdahu wa balara arba'ina sana, sehingga anak tu, besar besar, besar, besar, besar, siapa ke umur 40 dengar dah, orang umur 40 kena ngapa doa ni Pak kita umur berapa lah ni 125 dah. <laughs> Orang okay, umur 40 tenang apa doa ni? Qul. Dia kata gano? Orang okay, umur 40 ke pun pay mati ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa'ala ala walidayya wa an a'mala sadihan tardha wa aslihli fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ni doa yang Allah Taala firman-Nya wahai Tuhanku ilhamkanlah buihkanlah peluang kepada aku boleh aku syukur sokmu nikmat-nikmat yang kamu beri kepada aku dan beri kepada dua ibu bapa dan wujudkanlah aku ni selalunya mengerjakan amal soleh yang muredai dan bekikkanlah aku dan anak cucu aku tengok ni kita berdoa Naik belakang kepada ibu bapak tu, nenek, suk, suk, suk, suk. Su. Lepas tu, zurriyati. Anak, cucu, cicit, cocok kita. Masuk habis duduk dalam doa ni. Masya Allah. Ini tubutu ilaik. Aku bertaubat kembali kepadamu, ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk di dalam golongi orang-orang yang seru diri kepadamu. Jadi, nak rakyat katanya dua doa pagi hari ni satu doa yang dimula tu sama rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta la an'amta an alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah supaya jadi kita ngapa so doa masuk dua do tapi di hujung belakangan dalam suratul ahqaf ni panjang lagi sebab dia termasuk di dalam doa yang meliputi anak, -anak cucu kita Hak tak mari lagi. Tak tahu apa ratus tahun lagi anak cucu kita. Hak daripada benih. Benih. Benih. benih. Nak jatuh kepada siapa. Nak jadi menantu kita. Cucu, cicit, cocok kita. Kita tak tahu. Tapi doa. Minta supaya Allah atur. Semua kahwin anak cucu kita. Jadi orang berjuruh. Jadi orang baik belakang. Ani, nak cuba. Nak siapa boleh buka al-Quran. Eh? Ayat yang ke-19 suratun namli. Dan suratul ahqaf ayat yang ke lima belah ambil di rabbi awzi'ni hasil tu doa ya buka suayak tu doa belakang tapi ambil di rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka'l lati siapa asuk jadi hari ni sekadar ni ayatnya kita ambil dua dua benda penting pakar gengapa we ingat Insya Allah Allah ta'ala akan beri kebaikan kepada kita semua dunia siapakah kita boleh duduk di dalam syurga